Tidak, saya tahu oh, ya, sangatku dulu Awas, Neng Awas, Lihat ya? Tembok biru tuh Kain apa ya? Oke, kain, sama -sama. kain jauh, jauh. <tuh>. Oh, ini mau tentak <tuh. tuh. tuh>. nah, Ini kamu dari di situ